yuk cik cik cik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh kita modal receh-receh saja 75.000 kita coba cari profit-profit mantap di Olympus ya seluruh Kenapa Olympus karena cuma di Olympus kita bisa dapat JP mantap-mantap kita coba main di bet 800 dulu kita coba cek manual dulu aja lah ya kita coba manual dulu satu kali 3 naik bet aja ya 1200 kita coba berbar dulu kita coba quick 30 kali. Oh ya yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 situs tergacor tersolid santai jaga dunia air di sini RTP nya jos mantap pokoknya lu RTP nya live makanya selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP gamenya biar kalian bisa jp-jp mantapnya ya, ya seluruh jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 ya seluruh langsung gaskan aja untuk linknya ada di pin komen langsung gaskan jangan ragu ya seluruh kita coba tadi profit-profit mantap di sini kita coba tes RTP-RTP gacor di sini oh ya sebelum bermain tadi saya cek RTP masih di angka 90%an semoga kita dapat jp-jp mantapnya ya selur hijau jadi ungu boleh satu lagi ungu itu anjir jadi dong kuning turun pasti kuning turun hijaunya lagi dong dua lagi anjir enggak mau cuma turun satu harus skater udah 33 terus nih tanda-tandanya biasanya JP oh, ya yes, seluruh selalu saya ingatkan ya yes, seluruh bisa dibantu like comment subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi bikin video-video pola-pola gacor pola-pola anti rungkat pola-pola modal receh kesukaan kalian intinya langsung gaskan aja like comment subscribe-nya biar saya lebih semangat bangun channel ini video eh, gelasnya jadi dong anjir enggak mau ayo us. merah turun merah turun enggak mau merah dua lagi boleh anjir satu doang kurang harus saldo pun timur saldo mendekati 50000 belum ada keranda-keranda kenaikan saldo ini guys terus kasih yang manis-manis tuh -manis. anjir mau lagi kita coba ah, manual dulu lagi ya kita coba kocok-kocok dulu kita hancurkan putaran-putarannya dulu ya seluruh hancurkan putaran-putaran bandar su ini terubah pola mesinnya kita coba quick dulu 50 kali kita pantai-pantai us Aduh telu-telu terusur Aduh telu lagi biasanya dikit lagi nih anjir udah berapa kali itu hmm, biru merah hmm, merah boleh cincin doling anjir enggak mau lagi anjir Yes kasih mantap-mantap enggak mantap. mau connect anjir saldo sudah itu sih? semoga epic kompetius yuk, yuk saya persenakan kepada kamu karena saya mainnya di RTW 8000 pasti epic kompet seluruh birunya jadiin dulu atuh cincin turun dong cincin turun dong anjir cincin atas cincin kasih petir lagi dong udah gitu loh us. kan mantap us us 8000 kali 20 lumayan lah ya seluruh 169 ya kita dapat profit profit mantap ini kita dapat nafas nafas tambahan kita coba spin spin lagi semoga ada tanda tanda JP ini ya, selalu saya ingatkan ya seluruh pemain Olympus itu utamakan WD utamakan profit jangan terbawa nafsu selalu ingat pesan itu sebelum bermain selalu cek RTP gamenya jadi lebih mantap lagi dan cuma di RTP 8000 RTP gamenya live per detik per menit itu RTP-nya naik turun sesuai dengan Jp-jp kalian lah ya langsung cek aja linknya dari pin komen ya sur ayo kasih paham kasih paham terus ayo hanteng hanteng hanteng ijo ijojeng gendang ya terus kita ke gendang ya jangan ijo terus gendang dang dang dang dang, dang, dang. Ijo jadi kuning turun lagi dong boleh enggak mau anjir ayo birunya jadiin dulu biru-biru-biru hijau biru, biru. nusul boleh ungu boleh bebas-bebas-bebas us, bebas, us, bebas. anjir enggak mau Ijo jadi biru boleh dong turun satu lagi anjir gelasnya turun dong dua ah mantap nih atas gelas kasih petir dong jangan skater anjir malah makota aduh birunya jadi pasti tapi cincin enggak ada kombo lagi kombu kurang mantap jenis lur ini, ini RTP-nya lumayan lumayan susah ini apakah ada apakah kemungkinan kita dapat returnnya dari di, di, di dalam setelah bukan di luar duh, duh, duh, duh. kita coba bang anjulin putarannya dulu ya kita matiin kita manual lagi satu kali dua kali tiga kali nunggu ada petir dulu tur nggak mau anjir malah skater hmm, kita naik bet ya agak nih mainnya soalnya dari tadi 3333 harusnya di bentar-bentar lagi tuh dapet skater Yes us, bantai Usman us. Apakah feeling saya tepat apakah RTP kita lagi gacor? apakah situs juga lagi mantap kita cek di sini ya seluruh ya inilah penentuannya dari saldo 150 ribu kita main berbat di 4800 kuning turun kuning turun kuning turun biru jadi indong gue jadi apa hijau anjir nanggung semua kamratus ayo ayo kuningnya turun lagi anjir enggak mau juga biru kuning merah boleh anjir kurang satu kuning ayo anjir nanggung-nanggung terus basahannya banjirnya nvj kan kok pecah nanggung kok pecah nanggung leus anjir ngomong kuning dulu jadi apa tuh soalnya taklah tuh lalu udah mulai mode Barbar izonya jadiin dong izonya jadiin anjir kuningnya boleh turun lagi ah nanggung-nanggung rus gitu nanggo tuh berantakan sekali tataannya enggak bagus skip aduh duduk-duduk-duduk-duduk-duduk ready deganye semoga saldonya nyampe ke free spin ya karena feelingnya harusnya dapat free spin ini karena dari tadi tiga-tiga terus kita coba manual lagi ya hijaunya jadiin dulu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 Uh, kita coba double hujan ya Kita main agak barbar Kita coba di ujung 50 aja Ya kuning jadi kuning jadi Atau biru turun sih Anjir nanggung terus- terus Ini udah kelihatan nih pola-pola Rada-rada gacornya nih Kita karena tadi dirombak Putarannya dirombak di manual Itu biasanya ngerombak putaran berupa putaran- putaran Gengnya makanya selalu kayak saya ingat kalau saya coba setiap itu pasti tek manual dulu sekalian cari pecahan-pecahan mantap atau skater skater nih tuh hotelnya untuk mantep us uh, kenapa enggak konekin sih ayo us kasih epic combat terbaik musuh saldo tipis ya seluruh hmm, kali 10 enggak connect juga anjir umumnya jadiin dulu aduh enggak mau skater satu yuk atas mahkota atau atas gelas kasih dong kasih anjir kasih dong anjir akhirnya kita dapat listing di bed 4800 semoga kita dapat yang kecil mantepnya seluruh aduh kuning jadi dong kuning jadi dong hmm. ah kurang bagus sepertinya merah jadi hijaunya jadiin sekalian nggak mau juga Aduh, tuh lumayan birunya tuh nggak mau Ambil 4 ya lumayan ya seluruh kita coba cari yang lebih lebih dari ini hijau enggak mau ikut anjir nggak mau hmm, birunya eh hijunya boleh ikut dong lumayan <tuh> <tuh> 144 itu ya sih loh aduh saya isah lima frisbee lagi semoga ada pecahan pecahan mantapnya yuk biru jadiin dong nah ungu-ungu jadi atas cincin atas cincin atas cincin kasih petir atas cincin kasih petir 29.000 nih us us nah gitu loh 36.000 lagi us lagi us anjir hijaunya nggak mau 36.000 kali uh 500. lumayan lumayan lumayan jp sur jp jp ini mah langsung auto kabur seluruh ini dilanjutin nih udah jp langsung kabur nih enggak pakai lama kita dapat tambahan lima kali lagi aduh us, kasih lagi dong kasih lagi dong boleh merahnya jadi dong nggak mau hmm, anjir anjir anjir <tuh> anjir mau lagi kuningnya jadi gelasnya kasih gelasnya kasih gelasnya kasih gelasnya kasih atas gelas kasih putih dong anjir mahkotanya dong tanggung berasa tuh itu kasih hijaunya jadi kuning turunin dong nggak mau anjir <tuh> Ayo, nggak mau lagi. perlu ungunya jadi dong ungunya jadi nah, ini. Oh, anjir Neng tuh ungu doang pecah 40 2 bang sejengan 12 dong ijonya dong, ijonya nggak mau. Ini hmm, lumayan tuh 44.000 kali 21 930 JBJBJB jb, jb, tapi ini cuma di harga 40 ribu bos yang bisa kayak gini langsung gas kena a. Untuk linknya ada di pin comment seluruh. Aduh ayo us. kasih lagi kasih lagi us, hijaunya kasih dong hijaunya kasih dong hijaunya kasih dong enggak mau anjir 1,6 juta pemain kita WD 1,7 hari ini ya seluruh terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya jangan lupa like comment subscribe nya bye bye